Para finally satu unit iPhone 13 Pro dari program Fantastic Adventure tokomas Paltas, kita serahkan hari ini kepada pemenangnya yang diwakilkan kepada uh, adik iparnya, Kadia Ini mewakili pemenang atas nama. Erni Nur Erni yang sekarang sedang bekerja di Korea Wow ternyata customer customernya Mas Pantos tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri ya yeah. Dicintai dan juga disukai desainnya karena bagus ya kak ya Maka yeah. juga sama pelanggan Toko Mas Pantos juga sama. ya <laughs> Sama dan akhirnya yang beruntung hari ini kita serahkan langsung kepada um, adik iparnya Yang sudah mendapatkan surat kuasa dari beliau Langsung kontak ke Toko Mas Pantos dan juga kita proses hari ini ya yeah. Dan selama sekali lagi untuk yang pengen terus beruntung seperti uh, Kak Erni. Nur Erni ya dapat banyak hadiah nih sudah pernah dapat juga menang-menang yang lain. Nah pokoknya beli di Tokmas Pantas ya pergi Dan kepo ini instagramnya @tokmaspantas_anastasia_cibod. Terima kasih.